serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, bahagia dari Leslar tentunya Bagi yang sudah mensuport channel ini, Bang Bin selalu mendoakan yang terbaik ya untuk kalian semua Semoga selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan Baiklah persahabat seluruh manapun kalian radio Untuk kabar pertama kita mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah Bunda Lesti, Papa Bilar mendapatkan predikat sebagai couple paling nge-trends Ini sebagai the winner nih persahabat ya Pemenang couple paling nge Lesti dan Rizky Bilar versi Indotv Trends ini kebanggaan dan kebahagiaan yang kita dapatkan kabar gembira malam hari ini Mengalahkan pasangan Tofu dan Aha Kita patut bangga Lesti dan Rizky billar cetak sejarah kembali Dua tahun berturut-turut persahabat ya, mendapatkan predikat sebagai couple paling ngetrans versi Indotv Trends Kita simak persahabat ya. info langsung dari tv Trends Para fans di top 3 kapal paling trend sudah membuktikan kekopankannya. Dan pemenangnya sudah ada yaitu Leslar dengan komen, like, dan view di tiktok terbanyak. Selamat buat Leslar dan fansnya. Wow, kabar gembira banget malam hari ini. Hingga komentar banyak sekali diberikan oleh sahabat. Dari Rosanuskoles24lar mengatakan Alhamdulillah, pesona Leslar tidak main-main Tuh, Masya Allah banget ya Kita lihat juga di komentar berikutnya dari akun ratcom 8622020 Masya Allah Alhamdulillah buat pasangan yang Fenomenal Leslar. Wow Masya Allah banget ya Banyak sekali warga Konoha Dengan idola kesayangan kita Memang luar biasa nih Idola kesayangan kita bukan main-main Dua tahun berturut-turut mendapatkan predikat sebagai couple paling nge doakan yang terbaik ya mudah-mudahan kita semua selalu kompak dan semakin solid mendukung yang terbaik buat idola kita ini selanjutnya bersahabat ya kita lihat juga ada kabar terbaru dari Pub Dance yang baru saja memposting foto bareng hewan yang akan dikurbankan bersahabat ya sapi yang beratnya mencapai 1,4 ton wow Besar-besar sekali bersahabat ya, sapi yang akan dikurbankan oleh pub dan Masya Allah banget ya, Alhamdulillah Mudah-mudahan bahagia selalu untuk keluarga, idola kesayangan kita Doakan yang terbaik bersahabat ya Untuk idola kesayangan, semoga dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita doakan popdance yang ingin berkorban Mudah-mudahan berkah dan selalu barokah kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kita Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.